api dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita keunggahan pertama para sahabat ya, ada info kabar spesial dari Ayah Kejora di akun instagram pribadinya Ayah Kejora menginfokan dan tentunya mengingatkan untuk kita semua para fans Leslar sejati di seluruh dunia persabat ya tentu kita wajib untuk menyaksikan cinta abadi Leslar spesial pengajian dan upacara adat mulai jam 7 pagi hari Sabtu persabat ya sampai malam nih masya Allah luar biasa seharian full kita bersama-sama menyaksikan acara yang paling kita tunggu cinta abadi Leslar di Antv. Ayah kejuaraan menuliskan sebuah kalimat caption Bismillah, Masya Allah, luar biasa Bismillah, mudah-mudahan Semuanya dilancarkan dan disukseskan Amin Ya Robbal Alamin Dan berikutnya Kita lihat persahabat ya Yang mana kita mendapatkan informasi kabar Tempat, lokasi, agar pernikahan Akan diadakan di sebuah gedung persahabat ya Tentu lokasinya adalah Intercontinental Jakarta Fondo Indah. Wow, masya Allah, seperti inilah kurang lebihnya sahabat ya, ruangan dari gedung tersebut. Masya Allah, begitu mewah, begitu luar biasa, semakin kita bangga dan bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, para kita lihat juga Di sini ada unggahan dari IGS-nya Bang Bobi Suara Para sahabat, di satu jam yang lalu Tentu Bang Bobi dan keluarga besar Lagi swab test, mudah-mudahan hasilnya negatif Dan mudah-mudahan Selalu sehat untuk keluarga Leslar, dan kita salah fokus sama TV yang ada Di rumah Rizky Pilar Para sahabat, ya, sedang Menonton vlognya Bang Bilar nih, guys. Masya Allah, luar biasa! Persahabat, ya, kita juga sebagai fans harusnya tentunya kompak mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Mudah-mudahan ada kejutan yang diberikan dari keluarga Leslar untuk kita semua, para fans. Dan berikutnya, persahabat kita lihat juga, bersama sahabat ya, yang mana ada sebuah unggahan spesial dari Pak Lutfi yang mana di sini mengingatkan kembali Menginfokan untuk acara Malam Bainai Lesti Itu diadakannya hari Minggu Persahabat ya Bukan hari Sabtu Tepatnya hari Minggu tanggal 15 Agustus Jam 8 malam Itu adalah acara malam Bainai Lesti Kejora Masya Allah luar biasa Padat jadwal nonton kita Mudah-mudahan untuk Leslar Dan semua yang terlibat semua disehatkan dan acaranya dilancarkan Amin Ya robbal Alamin Kita mendapatkan info dari Pautis langsung bersahabat ya, Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Cinta abadi Leslar rangkaian upacara adat Sabtu dan Minggu 14-15 sampai 15 Agustus 2021 jam 20 malam Masya Allah luar biasa bersahabat ya Tentu kita harus dukung dan tentunya mensupport hubungan Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya kita lihat juga para sahabat ada sebuah unggahan dari tabloid Novo Official sini kita lihat persahabatnya membahas soal idola kesayangan kita bunga pertama di sini ada sebuah postingan foto cute dari Lesti dan Bilar pernikahan Lesti dan Bilar di depan mata foto latar biru Rizky Bilar bikin netizen gagal fokus wow kita lihat ke selis selanjutnya, Bersahabat, ya, di sini sembongan foto juga. Ya, tentu, ini memakai baju warna pink. Ada kalimat setelah sempat ditunda, akibat PPKM, Rizki, Bilar, dan Lesti Kejora kompak mengunggah foto yang menandakan pernikahannya sebentar lagi. Masya Allah, dan kita lihat berikutnya. Wow ini adalah foto yang latar biru nih persahabat. ya. Aduh cute banget Secumpanya membuat kita semakin bahagia persahabat ya Kalimat juga dituliskan dalam postingan tersebut bila dan Lesti sama-sama upload foto dengan latar biru Foto tersebut nantinya akan dipakai untuk buku nikah mereka Luar biasa Doakan yang terbaik persahabat ya Mudah-mudahan pernikah mereka selalu diberikan kelancaran Berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada sebuah unggahan yang mana di sini postingan foto Lesti dan Mila ketika tentunya mereka tapping acara lepas lajang yang ya banyak fans mereka yang juga mengucapkan syukur bila dianggap jatuh ke tangan yang tepat yaitu Lesti Rizky biliar gendut nggak apa apa bang kan tandanya bahagia tulis akun Lesti Anawati masya Allah ya tentunya efek bahagia ini terlihat dari badannya Rizky Bilar Masya Allah luar biasa dan kita lihat juga sebuah kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut setelah sebelumnya sempat ditunda kini pernikahan Lesti dan Rizky Bilar tampaknya telah semakin dekat pasangan penuh cinta ini kompak upload foto untuk buku nikah mereka yang berlatar biru namun di unggahan Rizky Bilar terlihat ada sesuatu yang aneh Bahkan banyak netizen yang mengatakan Kalau keanehan tersebut pertanda Bilar telah bertemu sosok yang tepat Yaitu Lesti kejora Penasaran gak sih apa yang aneh? Tentunya aneh adalah perutnya Rizky Bilar pas baca kita lihat Menanggapi hal itu Bilar pun mengelak Disebut lebih berisi Itu efek lekukan baju ya Bukan karena gua gendut ujar Rizky Bilar Tuh persahabat ya <guluh> emang cute banget idola kita ini Mudah-mudahan bahagia selalu Lancar untuk rangkaian pernikahan dari Dua bucin ini Idola kesayangan kita Lesti Dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat ya kita lihat juga Ada menggandungan yang TV ofisial yang mana di sini mengunggah ada sebuah info juga yang kita dapatkan antv lovers dan leslar lovers jadilah bagian dari cinta abadi rizky bilar dan lesti kejora di pengajian online leslar tanggal 14 Agustus 2021 background zoom putih polos dress code baju atau hijab nuansa coklat atau krim slot terbatas persahabat ya kita lihat di sini captionnya Anti lovers dan level lovers siap-siap ya buat dengan cantik dan ganteng karena kalian bisa hadir langsung secara online Dalam cinta abadi lifestyle special pengajian hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 nih simak dress kodenya Super sahabat ya kita semua akan kondangan online nih Masya Allah luar biasa Tentu kita semakin bahagia dan bangga kepada Lesti dan Bilang Mudah-mudahan, tentunya kita tetap kompak dan tetap solid. Selalu mendoakan yang terbaik mensupport mendukung idola keizengan kita, Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada kabar terbaru dari Bang Arya di gasnya mengunggah sebuah postingan. Rizky Pilar masih lanjut syuting malam ini. Persahabatnya doakan, mudah-mudahan lancar dan selalu disehatkan untuk idola kita ini. Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Pilar. Inilah informasi di malam ini, persahabat bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.